Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sobat archer semua. Kita mau memperkenalkan produk terupdate dari toko kita yaitu busur kurtis bow laminasi. Ini adalah penampakan busur kurtis sebelum dipakaikan string. Adapun material yang kita pakai untuk busur ini yang paling dilihat perbedaan, kita menggunakan siah laminasi di sini. Ini adalah siah laminasi yang sedang banyak digandrungi oleh para archer. Siah laminasi ini kita lapisi atau berlapiskan tanduk di ujungnya ini dan material FG kita pakai dengan kelebaran 3 cm dan dilapisi dengan kalep seperti ini kemudian handle turkis kita lapisi dengan kulit sapi asli dan pembuatan dan pemasangan handle ini di dalamnya kita menggunakan skrup agar kekuatan dari handle lebih terjamin terjaga. Kita coba pakaikan string. Terus uh, string ini kita menggunakan bahan benang dakron yang sudah kuat, yang cukup kuat ini adalah penamakan busur setelah dipakaikan string usur Turki ini kita buat kita produksi dengan DW di 35 lbs sampai 45 lbs silahkan buat kalian semua yang mau coba order di toko kami dengan kita kasih jaminan garansi selama 3 bulan pemakaian normal Salam Sobat Archer Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh